Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Berjumpa kembali di channel youtube Bambang Esa Putra Oke okay, jadi guys di kesempatan kali ini Saya berada di desa Meranti guys Oke okay? jadi saya akan mengajak teman-teman Untuk mencicipi salah satu uh, jalan pinggir jalan Yang ada di desa Meranti guys jadi, gimana keseruannya dan gimana kenikmatannya? Tunggu ya video ini. Tonton sampai habis video ini ya. Jangan di skip Dan jangan lupa, untuk yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan komen. Oke, jadi guys. Uh, itu ada uh, penjual martabak ya. Ini tepatnya ada di Simpang... Berapa nih? Simpang 3 ya. Depan Tugu ini ya. Tugu... Uh, Catul Manugel ya. Desa Meranti guys. Nah, ini posisi uh, ini lokasinya ada di Desa Meranti guys. Oke okay, kita cicipin guys. Ya, ini martabak guys. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke okay. Bang izin bikin video Bang ya. ya Oke. Okay. Ini dengan masi apa Masis. Masis ya. ya. Oke okay, dengan Masis guys. Ini jalan apa? Martabak. Martabak ya. Oke. Okay. Ada varian menu enggak Mas? Ada. ada? Oke. Okay, sip ada varian menu, apa aja menunya bang? Oke, mohon maaf bisa dilihat dulu. Oke, ini guys ini berbagai macam menu ya. Ada kacang dan ini ya. Oke guys, kita pilih yang mana ya? Kita pilih yang jagung aja mas. Monggo, nggih jagung. Kita bungkusin jagung aja mas ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin main di desa Meranti jangan lupa. Uh, larisin ya dagangannya masnya. Ini lokasinya ada di simpang tugu ya. Nah ini simpang tugu di sana guys. Buka dari habis asar mas ya. Buka dari habis asar. ini guys. Ini udah dari rumah mas ya. Dari rumah. Berarti. Nah, ini hmm iya bener. Oh, ini kasih jagung ya. Train D3 di, di mana lagi, Mas? bukanya di apa? Besar B4 pasar uh -oh. B2. Oh, berarti enggak di ini ya, enggak di 3 aja ya. Berarti di, di setiap pasaran ya? Iya, kadang hmm, berarti keliling, Bang ya. Oke, jadi guys, untuk teman-teman yang mungkin penasaran, eh emasnya mangkal di ini ya. Di Desa Meranti, guys. Nah, ini proses Pemanggangan martabak. Iya, coba. Berapa menit itu bang? Kira-kira. Kira-kira 3 menit sampai 5 menit. 3 menit sampai 5 menitan ya. abis itu dikasih apa nih Ma? kasih gula. kasih gula ya? iya. Yeah, okay. Habis itu di, di tutup. Di tutup. oke. Okay, no Matikan kamera. <laughs> terus nanti Masih nggak lucu nih. nanti ditunggu ya. nanti jadi apa ya? <laughs> oke. Okay, ditunggu nanti jadi apa guys. dah. oke. Okay. oh bentar lagi. Berarti harus ada itu ya, Bang? Uh, perkiraan apa ya? Uh, Dikira-kira gitu ya? Berapa menit dilihat? Oh gitu Berarti menunggu gulanya hancur ya? Ini. Nih guys, ini proses. Memang kayaknya. Taburin mayones. Oh, mentika. <laughs> mentika, guys. Sorry, guys. Ini mentika, guys. Sisi-sisi ya. Sektirnya Sisi -sisi. Sisi -sisi. Sisi -sisi baru dibuka, guys. Iya. Biasanya sehari habis berapa loyang, Mas? gak tentu ya. Oke, rata-rata sekitar 16 sampai 20 loyang. Oh, 16 kalau di pasar komputer yang... ya. Berarti 30-an ya? 30-an loyang ya? Proses motongnya, kasih mentega lagi, berarti dilumurin terus ya, biar lembut, <tuh> guys. Banknya ngetem di depan simpang Tugu Malvinas, guys. Ya, tubuhnya, guys, buka dari jam setelah, Campata, ya? setelah Sar, jambatan. Ya, lah, Jadi, buat teman-teman yang mungkin penasaran, langsung aja ya, kepoin dan cicipin dengan masif, ya, tadi, Mas. Ya? Oke, jadi kita akan cicipin ya, guys, gimana ke kan, ini. pakai kotak. Oh, enggak masalah. Ini baru sederhana. Oke, kita cicipin dulu, bang ya. Yeah. Oke, sip. Oke, jadi guys, kita akan cicipin ya. Ini udah dapat uh, makanannya, Kita cicipin dulu. Oke, okay, jadi guys, kita udah dapat uh, paket makanan ya. Paket martabaknya, Nih, oh. Ini. guys, ini paket. Kuliner ya, jajanan makanan yang ada di Ops yang ada di Desa Meranti, guys. Oh, uh, yaitu martabak Bang Sis ya, masih panas sih. Yes? Jadi, gimana kenikmatannya ini kita akan cicipin ya, guys? Gitu. Kita buka buka dulu. uh masih panas. Wow, uh, ini guys, ini, ini. wow, nampak sih? Nah, uh, ini nih, nih ya, nampak ya. Ah ini ya. Ah ini guys ini porsi 15 ya. Ini rasa jagung guys. Jadi ada banyak bermacam macam rasa tadi guys. Ini saya ambil rasa jagung. Yang ada manis-manisnya guys. Jadi gimana kenikmatannya ini? Kita akan cicipin ya guys ya. Ini masih panas, berhubung masih panas ini biar biar biar dingin dulu ya, biar agak dingin dulu. Oke, okay, jadi guys kita akan lanjut menikmati ini ya. Kita akan lanjut menikmati pelan-pelan dulu. Kita akan menikmati pelan-pelan. Oke, okay, kita akan cicip. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maabariklah, fitma rezak tanah wakinah. ada panas. Okay, kita cicipin lagi. Panas. Oke, taste cicipin aja. Hmm. Hmm. Panas, ya? Hmm. Manis, gurih. Rasa jagungnya mantap. Oke, kita cicip lagi. Ini ya, bisa dilihat. Bisa dilihat jagungnya. Ini. Nah, ini jagungnya, guys, ya. Hmm. Oke. Kita makan lagi. Ini masih panas, ya. Masih dari loyang tadi. Oke, ini. Hmm. Mantap. Jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran Dimana mas sesnya ini jualan Mas ini jualan ada di Simpang 3 Tugu ya Yang ada di depan Bakso Malvinas Ada di Tugu Garuda Desa Merantikis Jadi Yang mungkin main lagi Main ke B3 Atau yang mungkin penasaran dengan mas e, Martabak emasnya ini Silahkan aja cicipin langsung di Simpang Tugu ya, Simang Tugu Desa Meranti ya. ini buka dari jam 4, jadi jam 4. Itu pun kalau misalnya nggak di itu, ya, nggak pergi di itu di apa? Di pasar-pasar eh, desa lainnya ya. Biasanya Mas ini eh, jualan di Desa Desa Tetangga. Ya mungkin Desa Belah gitu. Jadi cobain ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, jadi uh, untuk review martabak kali ini, cukup ini dulu ya. Ini ya, ini bukan saya habiskan, tapi nanti biar dingin dulu. Kita akan bayar guys ya. Di mana keseruannya? Jangan lupa like, comment dan subscribe. Dukung dan support channel ini agar lebih berkembang lagi. Oke, kita lanjut bayar. ya situ masnya guys ya. Kita bayar yuk. Oke mas, terima kasih banyak. Berapa tadi punya saya? yang porsi berapa apa tadi uh, anu jagung jagung empat kalau nggak salah tadi ya ini bikin lagi mas ya. bikin lagi mas ya persiapan orang mau cepat oh ya berarti langsung di itu ya di tinggal ngasih gitu ya oke sip mantul mantul jadi guys ini masnya ya masnya ada di desa meranti ya nih di depan tugu desa meranti guys tugu garuda ya jadi buat teman-teman icipin uh, yuk, yuk mampir di nih di Martabak Masis nih gye. mohon maaf bayar dulu masih lima belas gih Matris Won pangaputan buatin sa kembali aja saya itu saya itu saya itu buatin sa saya itu Matris Won sangat terima kasih banyak ya iya <tuh>, upload ya oke okay. saya izin upload ya oke okay. makasih banyak mas monggo moga laris gih ya itu jadi uh, masa jualannya di sini ya di, di, di, di, di simpang malam ya guys Oke okay. support dan dukung channel ini ya agar berkembang lagi Jangan lupa like comment dan subscribe guys Oke okay, jadi guys uh, itu tadi salah satu makanan ya makanan atau kuliner yang ada di desa meranti guys uh, salah satunya yaitu martabak manis martabak masis ya jadi jangan lupa untuk yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini, silahkan dukung dan support channel ini ya. Agar semakin berkembang lagi. Dan mungkin untuk teman-teman yang mungkin ada rekomendasi jajanan pinggir jalan atau mungkin yang uh, makanan yang perlu di seperti ini, silahkan uh, tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, okay? mungkin cukup itu saja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, okay? sampai jumpa guys. Thank you guys.